Halo guys, kita saat ini lagi di Format Ini kayak lagi listing eh uh, ada ya. Ada juga ada custom Kurang banyak. ya? Oh, nggak banyak, guys. Claro. Keluarga adalah sebuah kebahagiaan, guys. Bersama dengan keluarga demi menjaga kenyamanan Kenapa dan keamanan tidak, berbelajar? Berbelajar tidak Agar mereka tidak terpisah dari Anda. Jika automat lovers merasa terpisah dan buatinya, silakan laporkan kepada petugas ke kami. Terima kasih atas perhatiannya, yeah. tetap kita jaga protokol oh. kesehatan bersama dan selamat lanjutkan. Gak banyak guys, semoga dapet automat lovers. masih banyak yang lama Tapi tahu ya okay. Oh, ada juga ada guys. Pertama Apple Pergerakannya dapat ditemukan sebuah tanjakan di Meskipun tidak seperti itu video ini sudah mencapai lebih dari satu juta ketik kunci ini. Kontrimenku oh, treni. Oh, tidak berharga, iya, di atau tas pribadi anda, baik di dalam troli maupun di dalam untuk menjaga keamanan dan Anda. Oh, dan kira -kira anda. Terima kasih atas oh, jaga protokol kesehatan bersama dan selamat menikmati UK, uk masih anda. yang lama. Selamat pagi, ya. kepada seluruh selamat pagi, selamat pagi, raya untuk selamat pagi, selamat virus COVID-19 kami himbau selamat pagi, selamat tetap mematuhi protokol kesehatan pagi, selamat pagi, masker dengan selamat ini kita lihat ya. stop dan petugas kami, kami akan melakukan pemeriksaan seluruh tubuh anda serta memastikan juga pengunjung yang akan memasuki. terima guys. guys. kembali kepada pelanggan setia. Mas, untuk mas. selalu menjaga jarak dengan pelanggan lain selama berada di dalam toko. dan pada saat pelanggan setia melakukan transaksi pembayaran di area kasir, pastikan bahwa anda selalu berdiri sesuai dengan tanjakan area yang tertera di lantai. Selamat siang dari Selamat ya, Selamat ada yang baru guys, cuman aja guys. Nah, <tuk> oke, okay, kita ke tempat Oke okay, guys, kita ngambil lift. Spot mask, oke kita lagi Oh my god, guys. Tadi sengiseng mampir di Domaret ngecek Hot Wheels dan dapatlah Toyota Land Cruiser yang rare banget, nih, langka banget, digantung nih. Ini kasus kalau enggak salah apa ya? Atau dan dia Wow rare banget. Saya baru lihat nih jarang-jarangnya ada digantungan domaret nih kalau enggak beruntung banget nih wow. detailnya dengan harga 32.900 guys kalau di online sudah tinggi harganya Oke semoga beruntung seperti hari ini blend Cruiser mantap mantap semoga dapat lagi coy dapat lagi dapat lagi Oke okay, thank you Oke okay, guys kita dapat ini Oh It's not kita dapat Mercedes-Benz warna merah ke atas, koleksi kita oke okay, sekarang kita langsung pulang oke okay guys kita akan buka hasil henti kita hari ini <coughs> dapat apa aja pertama kita dapat mercedes-benz A-class warna merah oh, cakep banget Juta hawir, nah, hari ini yang pertama kita berapa lagi ya? Tereng, wah ini yang spesial, dapat DLC 80, yang terbaru seri 2022. Oke, okay. ini wow di kebun Ini keren banget, ini dan tapi nggak sengaja tadi di Indomaret dekat sekolah. <tuh> Dan saya melihat ternyata wow, ada di Oke, lanjut. Lanjut. Wah, wow, ini kita juga tadi masih dekat tempat kerja. Dapat big air belt air warna hitam. ini juga uh, rangka, uh, rangka sekali nih. Wah, ini keren banget. Ada gambar Garuda terus nomor 22. Terus ini hadapnya nggak tahu ini di ini. Oh dia ada di sini. Ada ke kiri ternyata Terus sudah ada bempernya juga. Terus tamponnya keren banget ya. Boeing udah Terus dalamnya kursinya warna merah. Wah keren, keren. Terus belakangnya tidak ada apa ini. Uh mantap-mantap. Ini dia Big Air kita oke okay, terakhir kita dapat apa Diding. wah kita dapat LB super siluet Nissan Silvia warna putih tamponya 23 terus ada logonya LBWK nah, terus di atasnya juga LBWK nomor 24 di spoiler ya juga ada LPWK. Wah ini juga termasuk hot item tapi saya lupa lot berapa yang. Nah ini belakangnya. Uh keren keren keren. Nah ini hati kita pada kali ini kita saya ada satu item lagi. Tapi itu hasil hunting kemarin ya di ini hunting kita di Hypermart Nah ini dapet Ford Mustang Mac a 100 Keren juga Spoiler ya keren banget nah, Ini juga item Lotnya saya lupa dia atau iya Wow keren keren, keren. Oke okay, inilah Oke okay, mungkin itu aja uh, informasi ini saya hunting saya Semoga dapat yang keren-keren lagi Oke okay, thank you sampai ketemu di video saya di video, ya Bye bye Sedikit aneh, saya lihat jika dibedakan dengan big air yang lain, ya. Nah, ini kalau kalian lihat, ya, bisa ada perbedaan, Apakah itu? Kalau big air yang big air bel air yang biasa, dia hadapnya ke kanan, ya kan? Karena terus, tampo nomornya di sini. Nah, kalau big air yang saya dapatkan ini yang warna hitam itu menghadap ke kiri dan tampunya di sini, lampunya di sebelah kanan. Kalau ini kan sebelah kiri dan ini tampunya di sebelah kanan Itu yang membedakan sehingga bisa dibilang ya hadap panah. <laughs> ini error ini Enggak tahu error atau memang kemungkinan bisa sih error ya nah, Ini yang tadi saya lihat sedikit berbeda gitu Kok hadapnya ke sana, hadapnya ke kiri Oke mungkin itu yang saya lihat sedikit aneh ya air yang saya temukan di Indomaret edisi 2022 Oke okay.